Mana ada suah merasa salah bibinian atau hingga merasa pembujurnya biar laki laki itu bujur tatap salah kalau inya salah tatap bujur lebih nian to rancak kebanyakan kakak cuman kita jadi lelaki paham oke oh, inilah bibinian namanya tulang rusuk nempingkok Dibiarakan pingkok betatarusan. kalau kok patah bila dikarese karena bersalah jadi lalakian nih sebujurnya bibinian nai banyak mengalah kami ini sebujurnya banyak mengalah tapi Mana ada suah merasa salah bibinian, toh, hingga merasa pembujurnya biar laki-laki itu laki bujur tatap salah. Kalau inya salah, tatap bujur. Bibinian tuh rancak kebanyakan kagak. Cuman kita jadi lalaki paham. Oke oh, inilah bibinian, namanya tulang rusuk pingkok Dibiarakan pingkok ke tetarusan. Kalau kok patah bila dikarasi karena bersalah. Jadi lalakian nih sebujurnya bibinian, nih, banyak mengalah. Kami ini sebujurnya banyak mengalah. Tapi